Nikel Arteta melihat performa timnya masih dalam jalur impresif dengan memberi apresiatif. Arsenal bermain sama kuat melawan Brentford 1-1 di Emirates Stadium, Sabtu tanggal 11 Februari tahun 2023 malam WIB dalam lanjutan Liga Inggris. Arsenal memimpin lewat Leandro Trossard, gawang De Gannes dibobol oleh Ivan Toney dan gagal meraup 3 poin penuh. Ini menjadi laga kedua Arsenal setelah kekalahan dari Everton pekan lalu. Dengan hasil ini, tim London Utara itu juga gagal menjauhkan selisih menjadi 8 poin, dan masih dibayang Manchester City di posisi kedua.